Wow, ini kolaborasi bersama Mama Nur ya Luar biasa banget nih Vlog-vlog yang ditunggu oleh warga Koroha Kolaborasi langsung bersama AHA Leslar AHA Mudah-mudahan saja mereka selalu berikan kesehatan Yang belum mampir, saya mampir Pak ya Karena sudah di up nih Ini terbaru banget ya Vitamin kejutan bahagia Untuk kita semua sebagai fans sejati dari Leslar Berikutnya kita lihat juga persahabatnya terpantau di rumah Leslar saat ini Tamu yang masuk ke rumah Leslar untuk menghadiri acara reunian ya. persahabatnya Ini langsung melakukan PCR dulu Wow, tuh terpantau bahwa untuk acara dari Lesti dan Rizky Bilarin persahabatnya kesehatan dan protokol kesehatannya juga bersahabat ya ini diterapkan dengan baik mudah-mudahan mereka sehat mudah-mudahan mereka bahagia dan acarnya lancar Amin momen ini pun diunggah kembali oleh akun film 23 ada kalimat caption yang dituliskan di postingan ini yang masuk ke rumahnya Lalor harus PCR dulu tuh persabat ya. dan kita lihat juga ke momen berikutnya. Ternyata tadi sore sudah berkumpul Ini The Band Persahabat ya, Indra Permana 22 Mengunggah sebuah postingan foto Di rumahnya Leslar Di mana coba Kata Persahabat ya sudah ketebak Ini berada di rumah Leslar Persahabat ya. The Band Akhirnya Sudah berada di rumah Leslar Wow bakalan hobah banget ya Malam hari ini Acara dari Idola kesenangan kita yang mengundang teman-teman DA, Masya Allah Mudah-mudahan persahabat Ada kejutan yang membuat kita semakin bangga Semakin bahagia kepada Bunda Lesti Maupun Papa Rizky Bilar Untuk berikutnya persahabat Kita lihat juga Ini momen ya Bunda Lesti kejuara pun Melakukan VCR dulu ya Masya Allah Mudah-mudahan sehat Terlihat Bunda Lesti memang cantik banget ya. Masya Allah, aura positif selalu terpancar dari raut wajah Bunda lesti Ciora. ini pun diunggah kembali oleh Lesti Pilar Tim. Ada kalimat juga yang dituliskan lewat caption di postingan ini. Masya Allah, Bunda Les cantik banget. Kayak masih ABG. hihi. Sebelum memulai acara, wajib swipe dulu. Tuh, sampai tiap. Sebelum acara mulai, semua pengisi acara mau pun tamu-tamu persahabat di ya, disuruh dulu, mudah-mudahan mereka sehat, mereka diberikan kebahagiaan, amin Untuk berikutnya juga persahabat perhatikan, kita lihat ya, ini ada kabar terbaru di rumah Leslar saat ini Masya Allah sudah kumpul, ternyata ramai banget di rumah Leslar saat ini Wow, Reza Talib aja sudah ada di rumah Bunda Lesti dan Papa Bilar. Ya, doakan semuanya sehat dan tentunya kita doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita, terutama. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar kursi Ada kalimat juga yang dituliskan lewat Gibson di postingan ini. Mohon maaf ya kalau mimin agak-agak telat posting. <guluh> mimin lagi pemulihan butuh reaksi jenak. Hey, Doain cepat sembuh ya. Masya Allah banget ya kita doan ini. Untuk mimin Leslar Askorsik mudah-mudahan selalu sehat dan bisa beraktivitas kembali. Amin. Dan kita masih menunggu kejutan baik, kabar baru dan kabar bahagia berikutnya Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate dan terhangat seputar setelah tentunya Ini dua informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bahwa mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh